oke selamat malam masih bersama saya pecat terapi mas Yanto kali ini saya akan menangani cedera lutut ini yang untuk yang kasusnya ketiga kali nih ini tadi dua kali udah sembuh ini balik lagi karena habis main bola dengan mas siapa ini mas oh, mas Hadri coba kita akan bantu rilis lagi dan reposisi lagi nah, ini keluarnya lututnya kalau dibuat ditekuk gini sakit sakit ya jadi kalau untuk sholat terganggu. Sakit mas? Nggak ya. hmm, enak. Ini sakit ini. Oke, coba tak Mas. Hmm. Nah, depan. Enggak belum dikerjain, Bos. Oke, balik badan. Aku sakit Loh ini udah ketahuan kok nih ya harusnya sabar no, oh, namanya hobi tuh nggak bisa segitu ya. kirain liga masih ke liga, kirain pro liga tuh. Oh. Uh. Nah. Hmm. ini harus di ini mas ini harus rilisnya saling ngaluk pasem banget, tegang banget nih orangnya Ngurang banget tuh hmm. Hmm. ini mas ini nah, kan ini kan ketahuan kan Tuh, masih nih, ini kan yang ini ini udah nih, udah jalan toh. Gak sakit toh yang ini. Nah, ini cuma merjikit, tapi ini dia udah jalan. Kalau yang ini belum nih. Temas, temas, temas. gitu enggak nih nih Ini kok nih ini tuh nih kalau Ini akhirnya nih ini saja yang ini Amanin. jadi scene ini relax jangan di kakuin ya ini menunjukkan kaki saya yang ini relax ya oke coba aku, lemas ini nah ini ini dulu ini ini sakit tadi waktu ke sana ini sakit cm mau kena ah yang si muda Ya? Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Nah oh, nih hilang. Nih, lemas, lemas, lemas, lemas. Nih, eh, di mana? Ini <laughs> tadi Yes. Ay, yes. Iya tadi nih ini foto tuh kita itu. Nah, nah ah, sakitnya hey. tadi hmm. Tempat ini tau? Hmm. Ini oke, okay, ini udah oke, okay. ini oke. Okay. Ini sebenernya ini kalau dia udah hmm. dia mati di sini. Tuh itu, itu si Kamu sebenernya kalau kalau udah nangsting udah, udah, udah, udah finish loh mas. Hmm? Kalau udah kena hamstring udah finish tuh. Tuh, tuh mas. tuh. Oh. Iya nih, ntar ini. Iya nih mau dirilis nih. Nah, iya, lah kan gimana mau dirilis? kram kram Krang, Krang. Krang mau gimana? Entar Ini kan ya, ini, ini ini satu satu, satu tonjokan aja. rilis Tuh. Ra. Ana. Ana. Huh? gimana samping, emas mana yang sakit? ini lagi, ke yes. atas ya? ini, iya yes. yes. Oh, okay. Nih, oh. Nih. Nih, ini ya, ini ya. Nih, udah oke okay semua nih. Ini jalan tuh. Yeah. Set, ya? Yeah. Set, ini udah jalan. Tinggal dari dari sini nih. Nih, gastronomusnya sama soliusnya diambil nih. Nah. Yeah. Nih, cuma dikit nih. ini yeah, yeah, yeah, yeah. Nih, dikit-dikit, yeah, yeah, yeah. lemas rilis-rilis. Tuh. <laughs> tuh karena eh. sekarang balik terlentang lagi. Sekarang tekuk sendiri. Eh, ah, apa-apa, hmm? Mana yang sakit? Tes Sakitnya udah enggak ya, gitu ini kayak emang aja ya? Eh, apa sakitnya udah enggak? Udah enggak kayak tadi lah. Iya, tadi kan sakit. Iya, ya. sakit, Soal sakit, susah nah, sakit, ditekuk aman Tarik, sakit, nah, nafas Tuh Tarik, sakit, sakit, sakit, sakit, Tuh, sakit, ya. sakit, sakit, sakit, tuk, tuk, tuk. Ini, ya. ini. Tuh. Ini ngeceknya cuma direposisi lagi mas tarik lagi kalau dia masih itu dia memang udah itu tinggal te tegang doang ini te tegangnya pun udah diambil nih ya nih lihat nih ini. Nih, nih. Oh, ya? nih ini aman Hah? aman nih ya ini atas depan nih aman, aman. ya ini belakangku sebenarnya udah aman nah. Nah. Ini kan namanya tadi habis namanya cedera kan wajar gitu sebenarnya Kalau untuk kan itu netesnya cuma gini Nah Nah Mas Sakit Aman dong nah. Nih nggak aman nih iya bangga cuma ini di sini tidak gitu oh bukan sakit bukan sakit iya. iya ini secara logika ini ini kalau pertama kan tadi lutut iya. jadi larinya bukan lutut lagi udah udah atau gitu silo bos naik gitu tar tarian gitu oke emas Tinggal. enggak? udah enggak. Itu <laughs> udah enggak, bos. Duh. Sekarang, buat duduk kayak mau sholat, mau yang mau ditekuk. Kan, situ kan keluarnya kalau enggak ini mau, mau, mau mau sholat. Coba tekuk tes ini nih, Mas. Kasihan, tuh kerja ini seperti baik mana? Nah, gitu terus, ya, santai gitu tersenyum hmm. kali Oke, balik loh. Iya. Hmm. sakit toh? Iya. Huh? Tadi sakit toh? Uh -huh. Iya, sabar. Hmm mas, hmm, tak nah, sekarang tuh kok mana? Kalau ini kan. hmm. mana? oh, iya. <laughs> udah dong, ya. aman dong? se Insya Allah sembuh Alhamdulillah